Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ahmad Hakim Yang merupakan Salah satu keluarga Zuriah dari Pondok Pesantren Kempek Bersama ini Secara pribadi dan keluarga besar Saya mengucapkan Selamat hari lahir Kepada Hikmah Nahdina Kempek Yang keenam Yang sudah mulai memasuki Wilayah agak menjadi dewasa mudah-mudahan perkumpulan dan jemaah alumni Kempek ini bisa semakin akrab, semakin menyatu, semakin buyub dan bisa melaksanakan pengabdian dan hikmah yang setulus-tulusnya baik untuk agama, bangsa, negara dan khususnya untuk pondok pesantren kompak tercinta kita ini Kemudian sehubungan dengan akan diluncurkannya transformasi digital daripada Hikmah Nadina yang akan meluncurkan sebuah website. Saya ucapkan selamat memasuki dunia baru. Selamat bergabung dalam perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Karena bagaimanapun juga sebuah kepastian di dunia ini adalah hidup itu pasti berubah. Sehingga mungkin teman-teman alumni banyak yang masih terkaget-kaget dalam 10 tahun terakhir ini kurang lebihnya Pondok Kempek melakukan transformasi perubahan yang luar biasa mulai dari berdirinya Sanawiyah pada tahun 2013-14 kemudian dilanjutkan dengan semua lembaga-lembaga formal yang lainnya sehingga yang terakhir sekarang pun kami pihak Riyah dan juga para Stakeholdernya sedang mengusahakan berdirinya Staino Mudah-mudahan itu juga merupakan salah satu ikhtiar kita bersama Untuk meningkatkan outcome dan juga kualitas daripada para lulusan Santri Kempek Yang saya yakin alumni tahu Bahwa Kempek itu sejak dulu hanya istilahnya menghasilkan lulusan Quran nih, Dan juga lulusan pengajian Salafi tapi insya Allah, kami para zuriat tidak akan meninggalkan trademark tersebut. Sebuah ciri khas yang akan kita pegang teguh sampai akhir hayat, bahwa kompleks tetap Qur'ani, tetap salafi, tetap ngaji bandongan, ngaji sorofan, tasipan kepada Buya Nawawi, tetap sarungan, pakai baju lengan panjang, jamaah wajib sehari lima kali tapi tidak lupa juga dalam perkembangan zaman yaitu lembaga-lembaga formal tadi sehingga ketika kemudian Nah Hikmah Nadina ini masuk ke lembaga atau membuat website saya sangat setuju, sangat mendukung karena itu adalah merupakan salah satu transportasi yang, transformasi yang positif untuk kemudian bisa membawa dan mendorong, mentransform, perubahan para alumni juga mudah-mudahan bisa mengikuti kami-kami para Zuriah di Kempec ini sudah mulai juga melek teknologi sehingga kalau dulu mungkin para alumni hanya taunya Torbayadribudorban, Sona Aslu Soana, kemudian Bangsa Prapatan, singarane apakah ya itulah serba macam kempes yang serba dulu seperti itu tetap tidak ditinggalkan dan juga kita akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang baru. Itu saja mungkin saya perlu saya sampaikan atas nama pribadi dan atas nama Uh, keluarga besar-keluarga besar dan mudah-mudahan ke depan hikmanah Nadina semakin maju semakin berkembang dan tidak lupa sekali lagi saya pesankan bahwa perubahan adalah hal yang pasti terjadi kepada manusia kepada makhluk itu pasti berubah maka jangan menolak perubahan itu tapi ikutilah kemudian istilahnya uh, mengalirlah seperti air yang mengalir dengan deras tapi jangan lupa juga kemudian kita bisa mewarnai derasnya air tersebut Terima kasih wala'ahu min kum, wallahu a'lam bi'syab, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.